Imam Sunario Arifin, atau populer dengan nama Imam S. Arifin yang lahir pada tanggal 19 November tahun 1960 di Madura, Jawa Timur Beliau adalah musisi dangdut senior tanah air Namanya mulai dikenal melalui lagu ciptaannya berjudul Menari di atas luka dan jandaku yang mengantarkannya sebagai penyanyi dangdut papan atas Indonesia Imam S. Arifin meninggal dunia pada tanggal 17 Desember tahun 2021 akibat penyakit stroke yang dideritanya